surjono ini ya surjono saya tekan shift tekan C, letakkan, ini ya nah, tekan ctrl tambah b dan otomatis menghitamkan menghitamkan ya menghitamkan sama dengan fungsinya kalau di layar ini B. Karena biasanya kita lama kalau bagi pemula biasanya dia B. Nah, ini yang sama. Sama dia. Tapi untuk cepatnya adalah tekan Ctrl B, maka akan terblok. Ataupun Anda mau memblok semuanya bisa ini. Kemudian Ctrl kata blok kata blok semua It. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang saya ucapkan di Mubarak Channel pada kesempatan ini saya akan membahas tentang shortcut yang sering digunakan di mikroskop Word yang mana perlu diketahui bahwa salah satu pengolah kata yang banyak digunakan di komputer Windows tidak lain adalah mikroskop Word di mana Microsoft Word itu sendiri adalah program Microsoft Office yang banyak digunakan untuk menulis teks, mengolah dokumen, membuat laporan, dan lain-lain Aplikasi ini juga satu-satunya cara untuk membantu tugas atau pekerjaan Anda para pengguna komputer khususnya mahasiswa, pelajar, guru, pengusaha, ataupun penulis, dan lain-lainnya Microscope Word itu sendiri juga menawarkan banyak shortcut di keyboard atau tombol navigasi yang bisa Anda gunakan untuk kebutuhan menulis sehari-hari. Di mana kita akan memulai di Ctrl A. Yang mana fungsi A itu sendiri adalah untuk memblok semua konten dokumen Anda bisa memulainya Tekan CTRL bersamaan dengan huruf A Nah ini akan terblok semua Otomatis terblok semua Inilah fungsi dari kontrol A ini memang kalau secara apiahnya kita letak salah satu ini maka setelah kita tekan strip kemudian tanda panah ke bawah di keyboard anda nah ini prosesnya terlalu lama ini memakan waktu memakan waktu ya jadi cara cepatnya itu adalah kita salah satu sini di apa ya, ininya. Kemudian tekan Ctrl tambah A. Ini kata teblok semua. terblok semua. Itu dia. Berikutnya con Ctrl B atau Ctrl B. di yang kita tahu fungsi B adalah untuk menebal teks yang dipilih. Atau bol Kita praktekkan Contohnya ini Surjono ini ya Surjono. step Saya tekan shift Letakkan Ini ya. nah, Tekan CTRL tambah B Dan Otomatis menghitamkan Menghitamkan ya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 semuanya bisa, ini kemudian foto A akan terblok jadi, akan terblok semua hitam, menjadi hitam dia oke, okay, kita lanjutkan shortcut yang sering dipakai lagi adalah ctrl C yang mana ctrl c ini adalah fungsinya adalah untuk copy yaitu mengcopy data contohnya saya ingin mengcopy ini mengcopy tulisan sukanto ini setelah saya blok, saya akan kontrolkan C. Jadi saya letakkan di sini. Di sini ya. Untuk mudahnya langsung Ctrl V. Untuk Ctrl V sendiri nanti saya akan jelaskan di bawah ya. Ini sebagai contoh saja. Jadi Ctrl C itu fungsi adalah untuk copy, kemudian dimana kita letak. Seperti itu. Kita kembalikan lagi. Oke. Okay. Berikutnya adalah kontrol D yaitu yang mana gunanya adalah membuka jendela font font formatting. Ini okay, kontrol D. Nah, ini dia. Itu membuka jendela font font formatting. Ini anda bisa mengukar tulisan kemudian ini arial berapa ukuran huruf seperti itu contohnya Tuh. saya blok dulu ya saya blok ctrl d ini saya buat 10 tulisannya saya buat arial black semua ya arial black Ini dia kontrol D nih sama dengan fungsinya sebenarnya di sini kita memenukar ini ini tapi prosesnya lama tapi untuk cepatnya adalah kontrol ya ini banyak ini ya banyak ini skalanya di sini semua ini adalah cara cepatnya Oke kita geser kita kembalikan lagi supaya nggak terblok. Kemudian kita lanjut yang circle answer yang digunakan lagi adalah Control E Kita tahu E ini adalah center Biasanya ini di tengah Ini saya contohkan, saya letakkan ininya nah, Kursornya saya letakkan Ctrl E Maka dia akan pindah ke tengah Nah ini dia, fungsinya ini ctrl itu adalah untuk center yaitu memusatkan ini bisa ya bisa saja ini atau ini atau ini Ctrl-A dia akan di tengah Ctrl-A atau saya contohkan ya ini saya blok cenderung kalau pemula menggunakan yang ini yang tanda ada kontrol ini ya ini dia nah ini dia tapi itu terlalu lama ya kita cukup anda tekan di keyboard kontrol tambah i ini otomatis seperti ini ya letaknya di tengah semua sama dengan ini dia tapi ini bagi pemula seperti ini. tapi untuk ada yang untuk beralih untuk cepat seperti ini dia seperti ya saya kembalikan lagi undogan si undogan undogan ya. berikutnya adalah kontrol F ini untuk mencari kata ya mencari kata kontrol Nah, ini saya saya contohkan mencari tipe ketik saja di sini di navigationnya tipe tipe ini contoh ya saya mencari tipe nah ini maka terblok semua yang tipe tipe saya contohkan lagi saya hapus nih saya cari penelitian penelitian Nah, ini akan terblok semua. Berarti ada 35 tulisan penelitian. Ini dia. Ini untuk mencari ke bawah satu, itu 2, 3. Nah, ini ini untuk mencari ini. ini. Tapi untuk menaik lagi kata-kata yang cocok nah seperti ini inilah contohnya seperti ini. oke saya close card -kan. kita lanjut control G yang mana fungsinya ctrl G ini adalah untuk mencari halaman tertentu find and refresh, kita contohkan, kita mulai ctrl G, kita tekan di keyboard anda, aku nah, seperti ini Hai G ini mencari halaman tertentu ya, halaman dia buat dulu halamannya. Oke, okay. saya akan kembalikan. Kita contohkan kontrol G tadi ya. Back lima go to. Nah, ini misalnya geser ke bawah. Ayneda nah halaman 5. contohkan lagi nih ini 3. Goto. Ah, dia akan ke halaman 3. Ini di halaman 3 di kursana page 3 of 5. Ini adalah halaman 3. Ah ini 3. Ini 3 ya. Jadi ini memudahkan Anda untuk mencari halaman Kalau ctrl F tadi untuk mencari kata Ctrl G itu adalah mencari halaman yang mudahnya seperti itu Saya close kan Kemudian saya mencari lagi. Berikutnya adalah Ctrl H dimana fungsi kontrol ini adalah untuk mengganti kata atau kalimat dengan kata atau kalimat lainnya jadi semisal kata warna, warna merah ini mau saya ganti seluruh tulisan kata warna merah atau saya ganti menjadi warna putih ini saya kita contohkan Ctrl H ketik di keyboard Anda Ctrl H. Nah, ini bentuknya seperti ini. Apa tadi ya? Warna merah ya. Ketik di sini warna merah. Warna merah. Ini kalau lama kalau kalau Anda mau cepat, ini dihapus dulu. Blok saja di warna merah ini. ini diblok. Ctrl C, letakkan di sini. Ctrl V. Baru di sini tukar jadi warna putih. Ini misal ya, kita gunakan putih. Baru kita reps all ini ya ini akan seluruhnya sum berarti ada cuma satu ini ya nah ini dia jadi warna warna putih tadi semulanya adalah warna warna merah nah, ini dia warna merah jadi warna putih berikutnya lagi yang sering digunakan adalah ctrl i dimana I ini adalah singkatan dari italic yaitu memiringkan teks yang dipilih kalau di layar anda bisa anda lihat nah ini, ini ada tanda i italic ini, ini contohnya saya contohkan surjono ini mau saya miringkan Surjo sekanto ini tulisan saya ini mau saya miringkan di blog. kalau cara lamanya adalah klik aja ini I. maka dia akan miring gitu ya kembali lagi tapi kalau untuk secara yang menggunakan shortcut cukup tekan CTRL dan huruf i, seperti ini. Sama dengan fungsinya ini, tapi dia untuk kita shortcutnya seperti itu. Jadi, ctrl i ini adalah untuk memiringkan teks yang kita inginkan. Berikutnya lagi adalah ctrl j, yaitu j ini singkatan dari justif, justif fungsinya adalah mensejajarkan paragraf, paragraf ya. ini saya contohkan di blog, kontrol A, kemudian kita mau meratakan rata kiri kanan, mensejajarkan paragraf. ini dia sama, ini sama kontrol J, tapi di shortcutnya tekan aja CTRL J otomatis dia rata kiri kanan ya sesuai yang kita inginkan. Jadi ini rata, ini kiri. Berikutnya shortcut yang sering dipakai di Microsoft Word lagi adalah Ctrl K. K ini memberi hyperlink pada teks. Contohnya cukup aja kita ketat Ctrl K. Ini saya contoh saya mau ngambil di mana ya? kan adalah ini dia MPH ini dia saya oke okay. maka akan tersimpan di sini ini terserah gimana caranya kita tapi seperti ini. saya lanjutkan kontrol L sejajarkan tes, teks ke kiri L ini adalah aling alef sel nah, ini, ini dia dia ini biasanya di layar anda ini dia ini saya blok kemudian kontrol L nah, otomatis Purwakarta tadi semula di tengah semulanya di tengah menjadi kalau ditekan kontrol Rata-rata kiri Secara gampangnya seperti itu Rata kiri Kemudian shortcut yang sering digunakan lagi adalah Ctrl-M Mana fungsinya adalah Untuk membuat paragraf dari kiri Ctrl-M Jadi Ctrl-M ini Untuk menggeser secara cepat tapi yang biasanya kita kan biasanya kita ngeblok kalau pemula itu biasanya setelah kita blok kita akan menggeser yang tanah ini face line nya akan kita geser Berarti itu ha. terus kita geser lagi yang bawahnya untuk sama ini kan supaya rata ini cara lama lama cukup ctrl M nah, dia akan bergeser gitu. berikutnya adalah ctrl n. n ini adalah singkatan dari news news ini baru ya baru ya, bahasanya news baru mana fungsinya adalah untuk membuat dokumen baru saya contohkan saya mau buat membuka word yang baru ya word yang baru membuka Word yang baru, saya tidak perlu untuk mengklik ini. Mengklik ini terlalu lama. Itu kan terlalu lama. Cukup saya setelah saya mengutip uh oh, saya mau buat paragraf baru, ketik Ctrl N. Nah, ini otomatis baru dia. Dokumen baru kan dokumen. Belum ada belum ada namanya nih dokumen nanti itu. berikutnya yang sering lagi digunakan lagi adalah ctrl O O ini adalah singkatan dari open yang mana fungsinya adalah untuk membuka dokumen kita coba ctrl O nah ini dia O O ini open singkatan dari open semisal saya membuka ini saya libas ya. Saya mau membuka ini kata alhamdulillah ini dia ada ada file tulisan alhamdulillah. Saya open. Hai nah, ini dia. Alhamdulillah. Ini dia kan file yang atas ini alhamdulillah. Berikutnya adalah Ctrl P. P ini adalah singkatan dari print Gunanya ini adalah untuk mencetak dokumen Ini semisal word yang sudah kita buka Kemudian kita mau mengeprint Mau mengeprint Kita tekan CTRL CTRL Tambah P nah ini, nah ini akan muncul seperti ini Ini ada tulisan print tapi kalau anda ingin mengeprint, otomatis anda harus hidupkan dulu printernya dan sambungkan ke ke laptop ya. Kata -kata, kalau sudah kita colokkan maka offline kata offline ini akan menjadi ready tulisan ready dan kita siap di print. Misal kita mau ngeprint halaman lima misalnya ini bisa. Ini ini ini kopinya berapa jumlah banyaknya ya. Kalau kita untuk mengeprint atau kita mau ngeprint semua Bisa Atau ngeprint secara kebalik Ini kan ada 6 lembar ya Supaya untuk keluarnya angkat 6 dulu 6 Strip 1 Lalu kita print Kita mau merangkap berapa nih Kopinya 1 Itu saja nanti Untuk pertumbuhan berikutnya Saya juga akan membahas tentang Shortcut-shortcut shortcut Yang lain ya Yang berhubungan dengan mikroskop word. Saya itu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.